Kau didatang untukmu Lepaskanlah dosa kami Oh Tuhan Rasa dosa, dosa kira, karena perbuatan kita yang berleluasa telah berkorban demi untuk manusia. Harus ada karena tujuan yang ia inginkan, kami sadari